Nafasku yang menjaga di dalam hidupku, kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. But now. Saat aku kehilangan, arah aku hanya mengingatmu. Papa, di saat ku kehilangan, arah aku hanya mengingatmu, Papa, jika aku telah... Kehilangan arah, aku hanya mengingatmu. Apa aku telah jauh dari?